Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya mau cerita Masalah TV polytron ini Ini Katanya mati Tidak bisa hidup sama sekali Cuma Lampunya yang menyala Ini coba kita pencet Nah ini nyala ya Dan ini Ternyata ada tombolnya, ini ya kanan kiri bawah. Ini juga ada, eh, coba kita matikan. Ini lampunya kelihatan ya? Nah, ini ya kelihatan sekali ya. Ini ada tombolnya kanan kiri. Terus Ini kalau Coba kalau kita uh, Tombol menu ya Cek menunya Oh ini gambarnya ternyata miring-miring begini ya Bergoyang ya Oh ternyata ini jalan Hitamnya ini jalan ternyata ya Jalan naik turun ya dan gambarnya ini bergoyang menyempit bergoyang Coba kita buka Oke ya ini setelah dibuka penampakannya seperti ini Tuh ya Ini kayaknya ada yang basah atau apa ini? Oke, ini elko nya atau atau apa ini? Oke, kita balik. Oke ya, ini. Oh, ini ya. Ini sepertinya memang hangus. Ini jadi bukan basah tapi ini hangus. Ini bagian air kapur tadi ya yang menuju B. Ini hangus dan tadi ini sempat saya nyalakan dalam keadaan ini ya, sudah dibuka begini. Ternyata trafonya ini berderik kencang, terus eh, bagian playback ini berdecit, berdetik ya. Jadi seperti itu penyakitnya, terus kadang mati sendiri gitu ya, TV-nya dan ini kalau kita zoom ini sudah hampir mengelupas ini sudah hampir mengelupas jadi memang overhead begitu ya bagian B plus ini oke seperti biasa ini disolder ulang dulu nanti kita cek tegangannya Oke, okay, sepertinya sudah coba kita cek ya. Ini kalau pakai digital, ini apa digital, dia bergoyang, canda mau berhenti. Jadi loncat-loncat terus begitu ya. Nah, semua tegangan seperti itu diloncat-loncat seperti itu, ndak bisa diam. Nah, kan? dia loncat-loncat tapi kalau pakai AVO analog dia mau nah ini normal ini tegangannya terus kalau bagian outnya ini malah melonjak ya, naik ya Oke, okay, setelah dicek ini ada Lco 100 mikro 50 volt. Nih bagian sini ini. Ini pecah ya. Tapi kalau kita ukur pakai tester ini sebenarnya ini masih toleransi ya, 93 mikro ini. Ini masih toleransi tapi nanti di Ganti saja, dan ini elko uh, bagian B plus ya. Jadi yang tempatnya di sini nih ya. Dan kalau diukur, nah ini ternyata sudah kosong, sudah tidak ada isinya. Nah, ini yang menyebabkan uh, playback ini berdejet ya berderajat kenceng sekali ini dan ini elko primer elko utama nih 150 mikro 400 volt coba diukur dan ini tegangan eh, kapasitasnya tinggal 16 nano ya 16 n jadi sudah jauh sekali oke ini kita ganti sudah ada ganti dan ini elko primer ini adanya 100 mikro tidak ada yang 150 ya mudah-mudahan masih bisa ya oke ini masih hampir 100 mikro Ini, ini nanti kita pasang ya. tidak apa-apa lah pakai yang ini. Dan yang lain ini baru. Ini sudah ada penggantinya sama nilainya. 100 volt 47 mikro. Oke, ini kita pasang. Ya, ini sudah kita pasang, sudah kita solder, kita cek, kita nyalakan seperti apa hasilnya. Nah, oke okay, ya, ternyata sudah beres. Ya, sudah tidak ada tombolnya lagi ini. Sudah tidak ada masalah Trafo Juga tidak berderik Maupun berdecit ya Ini gambarnya juga sudah Normal Jadi Seperti itu ya Jadi masalahnya eh, ke Ketiga logo ini ya. Itu ini jadi saya ganti semua ini. Elkonya ini. Dan alhamdulillah ini sudah normal. Coba kita eh, kasih video. Nah, ini ya. Sudah tidak ada masalah lagi. Oke. Itu aja cerita saya hari ini, kurang lebihnya eh, mohon maaf, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.